Usaha baru dari sampah, kita bisa jadi bos dari sampah, kita bisa jadi juragan sampah. Enggak apa-apa ya? Yeah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kadang saya sering menerapkan ke...